yang mengajukan proposal kepada para pejabat kemudian dipotong sekian persen sesungguhnya mereka adalah tidak takut kepada Allah Subhanahu Wataala mereka sedang mengabuhkan yang perang kepada Allah. uang pengen dibuat ngobatin bahnya ketangkep polisi, eh mana didenda Hah? kemarin itu santri saya itu Hah? tidak pakai helm didenda 300 ribu dan polisinya pun mau menerima dimana anda melayani umat dengerin itu upamanya toh denda lewat bayar uang di BRI itu kan denda di mana letak sayang panjenengan kepada umat? Ustaz tidak anu-anu -an, sebagainya. Itu hanya pikiran panjeningan saja. Letakkan kasih sayang panjenengan kepada umat. baik para aparatur negara dan pejabat. Yang sayang, dengerin. Saya itu pernah kedatangan tamu, tidak perlu saya sebut namanya. Nyod, apa itu? Menawarkan sebuah bantuan. Sekian milian Apa yang terjadi? Minta dipotong, minta dipotong sekian persen. Eh, kalau sudah dipotong, semisal ya satu miliar dipotong 10 persen. Kalau dipotong 100 juta, nanti laporan ke pemerintah harus sama satu miliar. Terus, heh? nanti yang seratus jutanya cari di mana? Dengerin ini, hey para DPRD, dengerin ini. Ini sudah tidak perlu ditutup-tutup lagi di mana sayang kamu ma ma umat. Seumamanya dua, dua orang ini itu pemerintah dan para ulama sayang banget kepada umat. Insya Allah akan, akan terjadi akan terjadi datun Akan terjadi sebuah negara daerah yang to'yibah yang baik. Walaupun guru mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi kalau sudah pemerintah pejabat yang semacam ini Nah untuk bilang Kadang-kadang antara pejabat sama ulama'nya sekongkol. Siapa mereka? Mereka itu adalah seorang kiai seorang pengasuh pondok yang ngajukan proposal. Yang jelas-jelas di PRD motong sekian persen. Eh, kiainya malah tetap mengajukan. Itu artinya ulama' dan pejabatnya sekongkol. Hah? Itu artinya ada seorang perampok yang dibawakan senjata oleh ulama' Yang dibawakan oleh oknum pengasuh dengan proposal pada akhirnya bantuan sekian miliar dipotong sekian persen. Hmm? Nah untuk bila ini dengan laporan-laporan yang fiktif. Pelajaran-pelajaran yang fiktif, jumlah, jumlah murid yang fiktif. Kemudian laporan setelah dibangunkan laporan yang fiktif. Eh, apa kata pengasuhnya? pengasuhnya bilang gini, anu kiai saya terima bersih semuanya sudah di sana semua yang membuatkan proposal sana yang membelajarkan sana ini sana sana sana justru yang sana sana itu yang berbahaya eh, mereka yasa proposal yang bohong jumlah santri 150 nulisnya 500 kegiatan yang asli ngajini arba'in tak wela Nulisnya pelajarannya wuluh ikhya mudin. Nah untuk bila setelah dapat bantuan, cat harganya satu juta nulisnya 2 juta. Pekerjanya cuma dua puluh nulisnya 35. puluh lima. Pekerja gajiannya cuma seratus ribu nulisnya seratus ribu. Bagaimana jika kalau ulama dan umaroknya sudah sekongkol semacam ini? alasannya tidak dilihat oleh mereka. Apa Allah tidak melihatnya? Dengerin ini. Oknum-oknum kiai yang mengajukan proposal kepada para pejabat kemudian dipotong sekian persen, sesungguhnya mereka adalah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Mereka sedang mengelabuh kendang perang kepada Allah Subhanahu wa Bagaimana ada seorang hamba yang berani menabuh perang kepada Allah? Nauzubillah. Yang sengsara adalah rakyat Yang sengsara adalah umat eh? Yang sengsara adalah umat Umat tersiok -siok. Eh, Orang hutang raja lela Tidak cuma hutang diperbankan Penduduk-penduduk ditawarin Dengan bank titil, bank titil, bank titil Seakan-akan hidup mereka ini Hanya sapi perah Yang setiap hari diperah oleh bank-bank titil itu Nah untuk bila seorang ulama yang berdalil dengan faksi. Eh? Eh? berdalil makan riba haram makan riba haram tapi riba terus merebak di tengah-tengah kita. Eh? Nah untuk bila sayangnya kepada umat sudah semakin jauh seorang kyai yang jarang banget silaturahim bertudor dari pintu satu ke pintu yang lain umar umarok mereka, pemerintah-pemerintah mereka, pejabat-pejabat mereka. Sudah tidak sayang lagi sama umat yang kemarin calon kepala desa. Seakan-akan segala-galanya, seakan-akan memihak kepada umat. Foto-foto mereka diletakkan di depan rumah-rumah warga, bahkan ditempelkan di kaca-kaca warga. Setelah jadi kepala desa, tidak kenal, lo, lo anak-anak, kamu-kamu, aku-aku. Nauh nipillah, sumah, nauh nipillah, mindali bahkan kadang-kadang heh -kadang, babayat keliling dari rumah satu ke rumah yang lain memberikan pajak-pajak tanah pajak-pajak rumah heh dengan menggencet, bayar pajak yang mahal rumah bayar pajak heh BBM juga bayar pajak NPWP juga ada pajaknya heh heh motor ada pajaknya mobil ada pajaknya terus semuanya bayar pajak semua Bahkan bayar listrik pun ada pajaknya. Punya restoran juga ada pajaknya. Semuanya ada pajak. Seakan-akan ini yang enggak ada pajaknya cuma nafas aja. Nyampe pom bensin itu loh. Yang semestinya toilet harus gratis. Itu pun dibisniskan juga. Nah, toilet itu kan fasilitas umum. Dan semestinya harus gratis. Itu pun bayar juga. Bahkan ada penunggunya yang ngedepi. tok tok tak, mas, bayar, mas. Nah, untuk gitu. no, billah. Pondok-pondok eh, pesantren sudah tidak ramah lingkungan lagi. Masuknya saja membayar 10 juta, 20 juta. Bahkan ada pondok pesantren bayarnya 50 juta. Eh, bayar bulanan yang, yang wala heng walaheng. Santri telat, pindah. Belum telat saja sudah di VA. Mohon maaf Bapak, ini sudah hampir bulan Maret. Tolong dibayarkan, pindah. Telat baru satu hari, dua hari, terus. DPA lewat grup wali santri. Nauzubillah. Santri dipanggil di kantor, diancam. Kamu bayar apa boyong. Coba pondok pesantren sudah tidak ramah lagi dengan santri. Seakan-akan pondoknya ini bedoknya bedok batuk uang. Bahkan ada kataman Quran yang jelas-jelas Quran adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Santri pun digencet, bayar lewat juta apa tidak ikut apa apa tidak ikut. Nah, kata Ahmad, nah, Bahkan ada ziarah wali Songo Yang, diikut, yang diikuti oleh para santri. Ada anaknya orang fakir, dua orang Tidak mampu membayar ziarah wali Songo Itu pun diancam Kamu bayar apa tidak ikut? Padahal nya tidak membayar Pengurusnya tidak membayar Panitianya tidak bayar. Hanya alasan tidak mau membayar digencat seperti itu Padahal rumah kiyai, masya Allah, maklum seperti rumahnya Korun. Eh? Eh? Pondoknya, masya Allah, seperti kerajaannya Fir'an. Masya Allah. Eh? Masya Allah. Eh? Rumah kalau keluar, masya Allah, pakai imamah besar, pakai serban, semua santri itu menyembah semua. Eh? Menciumi tangan mereka, menunduk semua. Seakan-akan ada Fir'on yang baru keluar dari istananya nah, untuk bila eh, Setiap santri belum sempat bayar, tidak mampu bayar, digencet Nurak, narik, nurak, narik, nurak, narik seperti konten, eh, rentenir Seperti debt collector Dengerin ini, woi paham kiai kiai? Woi calon-calon kiai paham? Ah. Calon -calon paham? Ah. Kasihan itu umat Nanti kalau nggak bayar, nanti pondoknya gimana, Ustad? kalau nggak bayar, pondoknya gimana? Berarti kamu nggak pernah, nggak punya Allah. Tidak minta Allah, Nak ada makhluk yang melata di atas bumi kecuali Allah yang memberi rizki. ciput ada santri nggak bayar, loh. pertanyaannya nanti, nanti bagaimana? Kalau santri nggak bayar semua, bagaimana pondoknya kolet? Terus apa bedanya pondok pesantren dengan eh, dengan dealer, dengan debt collector, dengan adira, dengan eh, tempat-tempat kredit? Bedanya apa eh, Bahkan ada ada pondok pesantren anaknya pengen dibawa pulang untuk lebaran ditahan, nggak boleh dibawa pulang kecuali bayar dulu. Kalau Bahkan ada wali santri Menjemput anaknya belum bisa membayar dilarang sama pondok pada akhirnya sepeda motornya ditahan nah, sepeda motornya ditahan dengerin ini dengerin ini ini gara-gara apa coba gara-gara ketakwaan mereka ketakutan kepada Allah mereka sudah dicabut dari urat salap kemaluannya pada akhirnya seperti itu sehingga lahir pondok-pondok pesantren akhiru sana yo kataman, kataman ikhya ulu middin dengan menyodorkan tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Hah? kataman ulu middin yang sedang dulu kataman ikhya ulu, ulu middin yang datang kenapa coba dihumbain dengan perempuan-perempuan yang berjoget cing, cing cing cing cing cing cing nah untuk bila hmm? Kadang-kadang pengajian umum yang menampilkan perempuan-perempuan kayak kayak biduan-biduan padahal katakan quran perempuan memakai baju-baju yang dipamerkan, seragam-seragam yang dipamerkan, bedaan mereka yang seperti biduan. Ini saya iseng takut sama Allah, hati ini Bedak mereka yang naundibilah, alis yang ditata Kincu yang ditata, ha, nyampe di panggung hanya membaca waduhan nyampe kendor pindas. I mau waduhan nyampe kendor pindas buat Pakerno, Valisandringraga tiga puluh tahun direwangi mendelik mendelik, direwangi jual ini jual itu, buajar kataman 10 juta 20 juta. I mau waduhan nyampe kendor pindas. Yang berbuat sedikit gitu loh sekali-kali ditanya itu yang hafid hafidh Nabi Musa pernah ketemu sama Allah di Gunung Tursinah selama 40 hari mana ayatnya bagaimana tafsirnya bagaimana asbabun nuzulnya bagaimana hadisnya bagaimana komentar ulama tentang ini gitu jadi ah. gue merotok kembaliin citek dulu kuataman trimu mau coba duka alun robins helai tak lase kapal kabe pam turun ini berjalan yang digaya kadang-kadang nah, membaca si, membaca puisi-puisi eh, yang jauh dengan kenyataan Al-Quran engkau adalah cahaya seakan-akan segala-galanya prek suantri telat iuran diturak tarik, tarik. Eh, Al-Quran adalah sumber semua ilmu Al-Quran yang telah wala eh, yang telah menyinari hati manusia